dengan judul polisi buru admin akun opposite 6890 dalam hoax irjen Fadil Sambo Polda Metro Jaya Ya Polda Metro Jaya sedang mengejar admin akun Twitter serta Telegram bernama opposite 6890 Diduga akun tersebut sebagai kotak penyebaran video hoax terkait Irjen Fadil Imran dan Irjen Ferdi Sambo yang disebut membekingi kartel narkoba. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Aulian Sal Lubis menjelaskan narasi dalam video hoax yang disebarkan oleh akun Raket jelata, underscore 98, di snack video didapat dari Opposite 6890. Akun ini kan boleh kami bilang aku nggak jelas. Kami sedang telusuri siapa adminnya ini. Ujar Auliansa di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 28 Juli 2022. Saat ini, ungkap Paul Yangsa, pihaknya tengah menggencarkan pemburuan terhadap pemilik akun Opposite 6890. Sebelumnya, diberitakan Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial AH umur 24 tahun yang merupakan pemilik akun Snack Video, at rakyat jelata 98. Dia dicokok untuk menyebar berita bohon alias hoax dan ujaran kebencian soal Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran. Dalam video disebut Fadil sebagai backing dari kartel narkoba. Mantan Kapolres Kota Bandung Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Edwin Haryaja, Haryanja dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan Aktif Irjen Polisi, Ferdi Sambo pun namanya disebut dalam video. Narasi awal menyebut pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polresta Bandara Suta pada akhir tahun 2021. Video mengatakan dalam kasus ini Edwin sebagai anak kesayangan dari Sambo. Pada penghujung 2021, Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil meringkus tersangka kasus narkotika jenis sabu jaringan internasional. Saat itu, Polresta Bandara Soekarno Hatta dipimpin oleh Kombes Edwin Haryanja. Kombes Edwin Haryanja menjadi Kapolres Soekarno Hatta adalah rekomendasi dari Irjen Ferdi Sambo. Namun akhirnya diketahui kasus tersebut dilapan enamkan. Namun karena Kombes Edwin adalah orang kesayangan Irjen Verdi Sambo, maka kasus tersebut disenyapkan. Demikian bunyi video Ed Rakyat Jalata 98 seperti dikutip Kamis 28 Juli 2022. Masih dalam video disebut ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Edwin. Edwin dituding bisa lolos dari pemeriksaan etik atas perlindungan dari Sambo. Selanjutnya, video mengatakan Fadil Imran menerima uang 40 miliar rupiah dari Edwin. Fadil dituding sebagai backing kartel narkoba. Namun karena komis Edwin Harianja adalah orang kesayangan Ferdi Sambo, maka kasus tersebut disenyapkan. Kombes Edwin Harian jadi copot dari jabatannya sebagai Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, lalu uangnya 450 miliar, miliar rupiah diberikan untuk Fadil Imran sebagai Kapolda Metro, karena merasa dilengkapi dan 10 miliar rupiah untuk Kapolres Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana nasib institusi Polri jika perwira menjadi backingan kartel narkoba copot Kapolda Fadil Imran sebentar lambat? Kutip dari video itu lagi, "Inilah kawan, ya, ini berita hoax. Ini berita hoax kepada saudara-saudaraku di sini. Saya berharap kepada sahabatku agar lebih bijak lagi dalam." Ya, menyampaikan sesuatu informasi di publik terutama di medsos karena apa yang sadaraku dan kita semua unggah di media sosial itu akan ditonton dan didengar dan disimak oleh banyak orang jika kita menyebar berita hoax ya, yang seakan-akan itu benar maka akhirnya sebagian besar yang mendengarnya itu percaya akhirnya muncul fitnah. Kita kota bersama bahwa peredaran narkoba di Indonesia adalah musuh dan lawan kita bersama. Seluruh rakyat Indonesia. Apalagi dalam hal ini ya, Pak Kapolri sudah membentuk jaring sampai ke tingkat desa. Kita semua melawan itu. Maka sekecil apapun informasi diberikan, ada juga yang menyampaikan isu-isu bahwa ada beberapa oknum aparat terlibat dalam penggunaan narkoba. Ya betul ada, dan itu sudah ditangkap dan dipecat. Bahkan ada yang dihukum penjara seumur hidup. Pasti karena narkoba ini terlarang. Ya, ada beberapa oknum aparat yang sudah dihukum karena ikut dalam masalah narkoba yang belum lama ini yang ada di kayak di Medan apa di Sumatera Utara kayak itu Kenapa? nah terkait yang disampaikan berita yang disampaikan, terkait Kapolda dengan Kapolres itu kalau menurut saya kecil kemungkinan. Apa? Karena di bandara itu. Ya apalagi di lewat bandara. Di bandara itu. Banyak yang mengecek. Bukan hanya polri. Banyak di situ. Mulai dari petugas bandara dan sebagainya. Mak kalau ini ketangkap. Kena semua. Dan pasti ketangkap ke bandara. Ya, beberapa waktu dulu ya saya sering eh, kita baca di berita Kapolres Jakarta pusat ya menangkap begitu banyak Narku -narku. dan kemudian dihancurkan ada sampai satu ton kalau nggak salah itu Pak Kapolres ya Metro Jakarta Pusat waktu itu Pak Kombes Hengki ah itu beliau sering nangkap penaruh batu dan dia, dia muskal semuanya. Nah, bagaimana mungkin yang sudah dipublikasi begitu terus ada permainan nanti itu tidak mungkin. Karena pasti kena aturan. Jadi sekali lagi, mari saudaraku bijaklah kita. Jikalah antara saudaraku yang ada, ya ada yang tidak suka dengan mungkin pribadinya. Pak Kapolda, ya, Pak Padil, bolehlah, mungkin tidak suka. Tapi jangan sampai kita eh, sebar fitnah. Ya sepertilah kayak Imam Besar Habib Ujik Syihab. Mungkin ada yang tidak suka, boleh. Tapi jangan sebar berita hoax kait Habib Ujik Fitnah apa? Tidak boleh. Nah, ini aja kawan. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lawan Basethox, DK Nkri Harga Mati.